Selamat datang kembali di kreatif Media Youtube Channel Wih! Seperti biasa barang saya Bagas Wegani dan saya sendiri aja Nah kali ini Creative Media bakal bahas 2 film Buatan bukan buat, buatan Ari Esther di si sutradara gila yang menurutku Gila banget bikin 2 film yang fuck up lah bisa dibilang Ada 2 film yang bakal aku review Dan ke, uh, kalian bakal kasih alasan kenapa kalian harus nonton 2 film ini yang pertama tuh ada film Hereditary yang dirilis tahun 2018. Dan ada film Midsommar yang dirilis tahun 2019, satu tahun setelah Hereditary. Nah, pertama, pertama aku bakal nyeritain Hereditary dulu nih. Nah, di Hereditary itu ceritain, uh, apa? Center ceritanya tuh di satu keluarga. Yang dimana keluarga itu ada dua, dua anak, terus sama bapak sama ibu. Nah, dua, uh, keluarga itu tuh diceritain hubungan mereka tuh sama sekali nggak? Nggak nggak nggak akrab nggak gimana ya kayak nggak pernah ngomong satu sama lain jadi kayak satu rumah tapi satu rumah satu keluarga tapi kayak kayak musuhan coy jadi diam-diaman gitu padahal makan bareng tapi nggak ngomong sekali ngomong berantem terus di film ini tuh awalnya tuh dikisain neneknya si uh, si Peter ada tokoh namanya Peter sama adiknya Charlie neneknya Peter sama Charlie itu meninggal itu di awal film itu awalnya udah kayak biasa, sin biasa e, Pemakaman neneknya, masukin peti, terus Ya beres-beres rumah dan sebagainya nggak e, ada hal aneh yang terjadi Sampai kita dibawa ke pertengahan film Jadi di tengah film itu diceritain kalau si Charlie itu punya alergi kacang Dan dia tuh si Charlie itu, si adiknya yang cewek Itu pergi sama si Peter di pestanya si teman teman si Peter Aneh banget kan, anak kecil Terus datang ke pestanya orang dewasa gitu loh. Si Peter BTW itu udah SMA dan si Charlie itu masih SD. Nah, waktu si Peter buru-buru bawa si adiknya itu ke rumah sakit, kecelakaan, coy. Kecelakaan dan kecelakaannya itu yang kalian bakal tonton sendiri ya, yang tonton sendiri ya biar kalian tahu kecelakannya kayak gimana. Nah, sampai si Charlie meninggal dan mayatnya itu masih di mobil. Tapi si Peter tuh masuk ke rumah tanpa bilang kalau adiknya udah meninggal. Sampai besoknya, waktu e, si Ani, ibunya si Charlie, itu mau pakai mobilnya, teriak histeris, waktu nemuin mayatnya si Charlie di dalam mobil, keadaannya parah, pokoknya keadaannya parah lah. Dan itu, habis kehilangan ibu, terus kehilangan anak, si Ani itu stres depresi berat, dia nggak bisa tidur. Dia sampai sekali nggak bisa tidur, stres sampai dia akhirnya datang ke perkumpulan orang-orang yang punya masalah. Uh, masalah macam-macam kayak perkumpulan jadi kayak sesi curhat gitu loh nah makin lama makin lama dia tuh makin depresi makin gak bisa tidur terus waktu mau ke tempat sesi curhat itu dia ketemu sama orang namanya Joan Joan ini kayak kayak itu awalnya dia cerita juga kayak, kayak satu penderitaan sama si Ani yang kayak kehilangan cucu sama anaknya jadi si Ani kan akhirnya kayak kan terima gitu kan kayak terima si Joan sebagai teman curhatnya dia tapi uh, di sini mulai ada yang aneh waktu si Joan itu nyeritain dia bisa manggil arwah si anaknya kayak ada ritual semacam ritual gitu kayak kalau di tempat kita tuh kayak jelangkung gitu loh jadi kalau di si Joan itu nyeritain bisa manggil arwah anaknya tapi pakai benda yang benda jadi benda kesayangan si anaknya itu jadi kalau si Joan pakai papan tulis kalau si Ani itu pakai buku jadi kemana-mana tuh Si Charlie itu bawa buku gambar dan ternyata beneran dong arwah arwahnya si Charlie itu beneran dateng. Nah dari situ uh, keanehan mulai terjadi. Jadi dari ada si si Ani itu uh, sleepwalking, bisa dibilang sleepwalking entah. Entah kesurupan entah sleepwalking ya. Terus si Peter juga kesurupan waktu di sekolah. Jadi ada adegan dimana si Peter kerasukan arwahnya si Charlie sampai jedotin mukanya ke meja, coy. Sampai hidungnya patah. Jadi tuh film uh, di sini tuh emang ngeri banget. Kita sampai gimana? Ini tuh horor tanpa jam scare, tapi bisa sengeri itu loh. Bayangin film horor tanpa jam scare, tapi bisa sengeri itu. Memang fokusnya itu di konflik antar keluarganya itu, tapi bakal uh, bikin kita bingung juga. Soalnya dari awal film tuh kita nggak tahu ini setanya mana, yang jahat mana. Terus ini kok bisa kayak gini? Terus baru di akhir film kita dikasih tahu nih. Ternyata. Endingnya tuh kayak gini, jadi di endingnya ternyata si apa namanya si pemanggilan arwah itu berakibat fatal, soalnya nggak cuma manggil arwahnya si Charlie, ternyata dia tuh uh, kayak ada semacam ritual buat manggil uh, raja iblis. Buat detailnya, mending kalian tonton filmnya dulu sendiri Hereditary, kalian nggak bakal nyesel ini uh, filmnya fakta banget, cuma bener benar fakta. Jadi keluarga Berantem dan ternyata dibalik keberanteman. Kalau dibalik keberanteman, Dibalik kereta, keretakan, hubungan satu keluarga itu ada something. Ma, Terus lanjut ke film kedua, Midsommar yang rilis tahun 2019. ini. Filmnya anak muda banget, jadi di sini tuh sentrisnya ada empat orang cowok yang mereka sahabatan, ada namanya Pele, Josh, Mark sama Christian. Nah si Christian itu punya cewek namanya Deni Deni itu uh, dia punya masalah keluarga yang keluarganya dibunuh sama adanya sendiri. Jadi dia, dia dalam satu malam jadi sebatang kara, nggak punya orang tua, nggak punya saudara. Terus si Danny itu cerita sama si Christian. si Christiannya di sini digambarin sebagai cowok yang nggak hmm, nggak sensitif sama sekali nggak peka. Cuek banget. Terus di situ juga temannya toxic coy. Temannya toksik banget apalagi si Mark. Di sini tuh Mark kayak nyuruh Yuda mending aja mending putus aja dari itu suka kayak ngerepotin si Deni itu, repotin nelpon-nelpon mulu kan anak banget kan. Kalau di sini, kalau menurut aku sih tokoh si Mark tuh pantas lah buat, buat dibantai next. Singkat cerita, uh, mereka berlima itu punya rencana buat perjalanan ke Swedia ke tempat tinggal si Pele. Pele kan dari Swedia nih kalau di film ini. Jadi di, di film itu si Pele itu nyeritain kalau dia tuh bagian dari suatu komunitas yang suka ngadain acara uh, kayak acara pesta musim panas. Namanya tuh Midsommar gitu loh, Midsummer sama. Nah, di di Swedia itu mereka punya uh, ketemu sama beberapa orang yang bukan orang Swedia juga ada dua orang namanya Simon sama pacarnya terus itu dibawa sama orang e, komunitas itu awalnya tuh mereka datang rame disambut baik kayak jadi di sana itu suasananya pakai putih-putih pakai bunga terus tradisional banget terus apa ya hidupnya tuh kayak kayak Evan nari-nari nyanyi-nyanyi sampai acara jamuan makan bareng nah mulai ada kejadian aneh tuh waktu upacara hari kedua jadi ada upacara di orang yang udah tua, di situ digambarin dua orang yang udah sepuh elder itu lompat dari tebing, ngeri kan? Sampai mereka meninggal. Terus kan yang orang yang bukan orang situ kan aneh kan? Uh ini apaan kok? Ada orang bunuh diri malah di upacarain? Maksudnya? Kenapa terus ternyata dijelasin? Ternyata ini tuh udah bagian dari budaya mereka. Jadi mereka emang kalau yang udah tua mereka tuh lebih memilih bunuh diri dan nama mereka yang bunuh diri itu dipakein ke nama orang uh, bayi yang baru lahir. Jadi kayak reinkarnasi yang dipaksain kalau menurut aku sih. Nah itu kan itu dari dari situ sebenarnya udah udah aneh kan. Nah, si Simon sama si pacarnya tuh berniat buat kabur dari komunitas itu. Padahal di situ tuh komunitasnya selain kelakuan anehnya yang bunuh diri itu mereka tuh baik. Mereka ngasih makan, mereka apa namanya ngasih tempat tinggal terus mereka tuh punya cara hidup yang unik. Jadi mereka tuh ada kayak kayak menggambarkan hidup tuh seperti empat musim. Jadi musim pertama itu eh, spring, kita baru lahir sampai umur remaja, remaja ke terus remaja ke dewasa sampai ke umur 36 tuh ada golongannya sendiri. Terus yang tua 36 sampai 50 kalau nggak salah itu eh, mentor kalau mereka bilang. Kalau yang kalau yang udah tua yang 50 sampai 70 tadi Itu jadi elder lah istilahnya Kalau melewati usia itu e, Di film itu digambarin ada kode gini Itu mungkin yang digambarin sebagai bunuh diri tadi itu Kodenya kayak gini Terus e, pas upa, e, hari ke berikutnya Itu ada yang aneh Tiba-tiba si Simon itu hilang Dan pacarnya nyariin Tapi kata Orang-orang di penduduk di situ tuh si Simon tuh pergi ke stasiun, kan aneh, mereka pacaran, tapi pacarnya si Simon masa nggak diajak ke stasiun kan aneh kan curiga kan. Nah terus habis itu si Mark juga hilang, dia pergi sama cewek di komunitas itu. Nah tapi waktu si Den itu nyariin mereka bilangnya, oh mungkin mereka lagi pacaran, oh mungkin mereka lagi ke stasiun gitu. Jadi Tetap ada jawabannya dari orang-orang di situ. Nah, singkat cerita si Josh itu sama si Christian ternyata lagi bikin tesis, Dan mereka tuh tertarik soal komunitas itu. Jadi di sini tuh mereka aneh, mereka anehnya gimana? menurut <tuh> menurutku ya, aduh, virus konoha Ya kalau menurutku yang anehnya tuh udah tahu mereka tuh ada bunuh diri, terus ada temen mereka yang hilang, tapi kenapa mereka milih stay gitu loh? Kenapa milih stay? kenapa nggak kabur gitu loh Aneh kalau menurut tapi Makanya yang bikin film ini faktap banget tuh itu Terus Satu persatu dari mereka tuh ada yang hilang Pertama si Si Mark Habis itu Si Josh Nah sisa si Pele Pele kan orang situ sama Christian sama si Denny. Si Denny tuh ceweknya si Christian itu Nah di situ tuh Digambarin si Denny sama Christian tuh punya masalah Dan di situ Pele masuk Pele tuh kayak ngerayu si Denny buat Uh, yang rayu sih rayu bukan bukan rayu rayu buat ah yang rayu namanya rayu kalian tau lah. nah ternyata si Christian tuh juga ditaksir sama cewek di situ namanya Maya dan ternyata yang diinginin Maya tuh bukan si Christian ternyata, ntar kalian bakal tahu sendiri apa yang sih pengen sama si Maya terus sampai akhirnya di puncak acara itu ada namanya lomba nari dan si Denny itu ikut di situ setelah lomba nari ternyata si Si Denny tuh menang, jadi jadi disitu di situ tuh sebutannya Ratu Mei, orang yang menang Lombanare itu udah dia dinobatkan sebagai Ratu Mei dan ditugaskan untuk memimpin makan sama e, memberkati usaha ternak, kebun dan sebagainya. Jadi waktu Si Denny itu keliling, nah si Kristen itu oh iya itu sama si Maya sampai si Denny itu sampai lihat. Jadi waktu ngeliat dia marah kan nangis kan. Nah si Deninya tuh ngelihat si waktu si Denny keliling sebagai ratu Mei itu si Christian tuh ternyata oh, oh ye kalian tau lah mantap-mantap sama si Maya dan itu tuh Pele tahu sebenarnya cuma Pele yang nggak ngasih tahu yang brengsek juga nih si Pele tapi kalau nggak ada Pele nggak ada ceritanya jadi si Denny ngelihat Christian oh ye sama cowok lain sakit hati dong dan di situ tuh uh, Denny tuh dihibur sama orang-orang situ sama orang jadi kayak Denny tuh jadi kayak self belonging di situ jadi kayak kok aku ngerasa diterima, jadi ngerasa bagian dari komunitas itu mah yang jadi orang dari orang asing ada masalah Disitu situ di Burma jadi kayak oh komunitas itu nerima aku apa adanya, oh, malah membantu aku. Nah, dari situ masalah mulai terjadi. Bukan masalah bukan maksudnya puncak masalahnya terjadi si Deni udah kayak lupa jati dirinya sendiri. Sampai di akhir film itu ada Namanya uh, penebusan Penebusan tuh ngorbanin nyawa Dan nyawa yang dipilih buat dikorbanin itu Yang milih kan si Ratumai. Dia milih Christian dong Fuck up gak? Jadi dari si Dani yang orang luar Masuk ke komunitasnya orang Swedia itu Suku-suku nggak -suku jelas itu Ada adegan dulu diri, bunuh orang Sampai ngorbanin orang Dia akhirnya ngorbanin pacarnya sendiri Itu uh, di Pantes sih kalau di IMDb itu Midsommar dapat rating tinggi. Christian. Christian. Hai. Halo, you are. nah itu dia alasan makanya aku kasih alasan itu dua film wajib kalian tonton soalnya filmnya gila banget sih. Girster si itu emang gila sih kalau dan uh, kalau di forum kan, waktu itu aku pernah uh, baca Apakah si film Hereditary sama si Midsommar ini berhubungan Ternyata enggak Padahal ada kemiripan Itu sama-sama ada komunitas Sama-sama juga ada penebusan Itu doang sih yang bikin, bikin banyak yang nanya Apakah ada hubungannya Nah itu tuh beberapa review dan alasan Kenapa kalian wajib banget buat nonton film ini Hereditary sama Midsommar Terus buat kalian yang belum subscribe klik langsung tombol subscribe nyalain loncengnya like video ini komen dan share ke semua sosial media kalian biar semua orang tahu kalau ada kreatif Media Channel uh, YouTube Media ah media YouTube media itulah maunya. Uh, segitu aja balas di sini dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.